Coba kita buka ya teman-teman ya. Wah, ada yupi, kami pizza teman-teman. Lihat teman-teman, itu dia wadah ajaib Kakak teman-teman. Wah, kita ambil ya. pantas ini dari kemarin Kakak cari-cari ternyata di sini ya teman-teman ya. Wow wow wow, lihat teman-teman, ada es krim. Wow, Kakak menemukan harta karun es krim teman-teman. Mantul. Wow, ada apa aja nih ya teman-teman? Lihat, wow, ada pedal pop, twister magic, wow, dingin teman-teman lihat, waktu kakak basah oke kita simpan di sini. Siapa yang mau lihat es krimnya teman-teman? Oke, nanti kita buka ya teman-teman, lihat teman-teman, ada es krim Spiderman, wow, rasa strawberry dan cotton candy, Antul. satu lagi teman-teman lihat. Wow ada es krim fantastik Wow ini es krim Spongebob teman-teman Mantul Satu lagi teman-teman Lihat Wow ini ada es krim Korn Wah siapa yang suka Mantul-mantul Di sore ini kakak sudah mendapatkan Empat es krim ya teman-teman Coba kita buka ya teman-teman ya Tapi ini sepertinya sudah meleleh ya, teman-teman Bismillahirrahmanirrahim wah sepertinya ini sudah ada dari tadi di sini ya teman-teman ya wah lihat teman-teman sudah mencair wah tapi tidak apa-apa lah teman-teman ya yang penting ini tetap rasanya es krim ya teman-teman wah lihat teman-teman oke kita makan aja teman-teman hmm enak ya teman-teman ya wadidaw seger teman-teman oke lanjut ya teman-teman let's go tanya segar ya teman-teman es krimnya teman-teman. Ya, kita lanjut teman-teman. Wadidaw wadidaw lihat teman-teman. Ada pohon yupi di sini. Wow, ada apa aja nih teman-teman? Wah, ada yupi, gummy pizza teman-teman. Tuh, -teman. kita ambil ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman ini Bentuknya pizza gitu ya teman-teman. Wah, enak ini teman-teman. Lanjut ini. Ada apa ini di sini? Wow, ada Yupi Peach Ring. Hmm, mantul-mantul. come cumi teman-teman. Wow, ini ada Yupi Love Gummy. Wah, wow, alhamdulillah ya teman-teman. Kakak sudah mendapatkan harta karun Yupi. Oke, kita simpan dulu ya. Di wadah ajaib kakak Wow, Kakak sudah mendapatkan es krim dan permen yupi. Kita lanjut. Let's go. Ada di mana teman-teman harta teman-teman? Lihat teman-teman. Wah, di rerumputan ini ada harta ya, teman-teman. Kita lihat ada apa saja ya teman-teman. Wow, ada permen jelly gummy block. Wah, wow, unik bentuknya seperti blok gitu ya teman-teman. Mantul-mantul. Simpan apalagi teman-teman. Oh ada sosis Wow enak sekali nih teman-teman ya Untuk makan ini teman-teman ya Keren ada sosis teman-teman Oh ada harta karun apa lagi nih Wah wow, ada chiki Wow lihat teman-teman rasa jagung bakar Ini jajanan chiki twist Wow keren apalagi Oh ada jajanan cokocip Lihat teman-teman Ini ada mang man sedang makan sarapan teman-teman Lucu -teman. <tuh> ya dapat lagi, lihat teman-teman wow, ada jajanan coklat teman-teman lihat, ada jajanan tini biti wow, mantul-mantul simpan ya teman-teman wow, kakak sudah mendapatkan banyak harta karun tapi sepertinya kakak masih ingin cari lagi ya teman-teman ya oke, di mana ya teman-teman kalau kalian lihat bilang ya teman-teman ya kita cari di sini teman-teman di rumputan lagi teman-teman Oh, lihat, Duh, apa teman-teman? Wow, di tanaman ini ada harta karun Yupi teman-teman. Lihat, ini Yupi Little Star. Wah, wow, mengandung kita C. Wah, wow, unik teman-teman lihat, permen tapi bentuknya bintang. Wah, wow, kalian kalau habis makan yang manis-manis, jangan lupa sikat gigi ya teman-teman ya. Oke, apa ini teman-teman? Lihat, ada Yupi lagi. Wow, ada Yupi ZDZ melihat bentuknya kotak-kotak rasa buah ya wah keren lanjut lagi ya teman-teman bantu kakak ya di mana ya kita cari-cari di mana mana adakah yupi lagi kok di sini ada lagi teman-teman lihat-lihat-lihat wadidaw lihat teman-teman ada sosis bobo boy wah ini rasa daging ayam ngantul kakak sudah mendapatkan dua sosis lanjut teman-teman Lihat, lihat, lihat! Di sini, di sini ada permen teman-teman, ada si Hello Kitty. Oh, isinya banyak, siapa yang mau? Lanjut teman-teman. Di mana teman-teman? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Wah, di sini ternyata teman-teman. Mereka bersembunyi. Lihat, ada dino. <giranya> Ini ada jajanan Inako mini jelly, teman-teman. Oh, isinya banyak kenyataannya, -kenyata, Rasa buah, mantul-mantul. Ada apa nih, teman-teman? Lihat, teman-teman. Ada lollipop edisi Little Pony. Wah, wow, keren. Oke, teman-teman. Makasih sudah temani -teman Kakak ya. Esok pagi kita insya Allah cari harta karun lagi ya teman-teman Jangan lupa aktifin tanda lonceng dan subscribe ya teman-teman Makasih semoga kalian terhibur Dadah